Ini lah hamparan laut luas Karang Hao ya di sini dengan Abah Ade ya. ya. salah satu salah satu pengurus uh, Keramat, Keramat Gunung, Gunung. Winarum. Keramat.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 Dia duduk di batu kursi ini. Batu kursi ini, Pak, ya, untuk mencari petunjuk. Ya, Pak, ya, bahaya. akhirnya setelah dia duduk di batu kursi ini, ya, entah dia berapa hari atau berapa malam tidak dijelaskan. Ya, ya yang pasti dia mendapatkan petunjuk pada waktu itu. iya. Ya. di dalam petunjuknya, dia mendapatkan wangsit bahwa di tempat uh, keramat. Patilasannya 700 ini yeah. Ada beberapa Makam dan makom Para audia Oh yang di atas sana ya uh, Bah ya Yang di atas keramat itu nah, Ada siapa jadi, aja tuh Pak Jadi kita tahu Nama-nama uh, Makam dan makom Di atas Yang ada di uh -huh. pesanggrahannya Gunung Winarum Karangkau Lagu Atra Oh jadi ini uh, Mohon izin Keramat Gunung Winarum Namanya Iya yeah, namanya Pesangrahan Gunung Winarum uh -huh. Terdiri dari beberapa nama yang pada waktu itu nama-nama para ahli tersebut hasil dari tirakatnya Pak Karno di Batu Kursi. Batu kursi ini. Jadi kita tahu nama-nama tersebut dari sejarahnya Pak Karno duduk di Batu kursi ini. Ya. ya. Pertama Pak Karno menyebutkan bahwa di papilasan di atas itu ada makamnya Eyang Terbang Sancamanggala Yang ah. kedua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 karena itu para awliya Allah yang dulu menyebarkan agama Islam Aha. dan yang dua itu patilasan itu patilasannya e, kanjeng ratu nyimas itu dan ibu mayang sari nagasari oh berarti petilasan sama juga makom ya bah ya iya ada makam ada makom karena Aha. makam sama makom ini beda beda ya bah ya nah, kalau makam ini jelas ada jasad yang dikubur ya. Kalau makam ini tidak ada jasad yang dikubur ya, Hanya ya. ciri saja simbol ya, ya. Nah, Jadi seperti itu Sejarahnya yang kami tahu Itu dari informasi dari orang tua kami dulu nah. Karena orang tua kami dulu Merupakan salah, salah satu kesepuhan Di sini. satu Di, di Uh, mohon maaf, ya, ya, ini ditemukannya sama uh, uh, Pak Karno itu sekitar tahun berapa ini, Pak? Nah, kalau Pak Karno ke sini kan tadi sudah dijelaskan, tahun 1943, 43 Tapi kejadian batu torsi ini memang sudah ada sejak dulu. Iya, iya. Nah, ya. Kalau menurut sejarah, itu tahun 1521 sebelum Masehi. Iya, iya. Nah, gitu. Terus satu lagi pertanyaan saya, bah ya, ya. Uh, di sini katanya ada sumur tujuh, bah ya? Ada, ada ya. ya. Boleh nanti kita ke sana, bah boleh, ya? Boleh, boleh. boleh. Ah. Tujuh sumur adalah salah satu tempat ritualnya dulunya. Dulunya? Ya. Tempat ritualnya Kanjeng Ibu Nyimas Dewi Roro ibu dan Mayang Sari juga bisa uh, tempat ritualnya para Aulia ya, nah, Iya, iya, iya. awas, itu. Tolong ambil hikmahnya dari apa yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. oke oke bah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih abah ya, ya sama -sama. atas penjelasannya.